Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini. Jika memang anda pernah melakukan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar. Ingat sebesar apapun dosa yang anda lakukan, pengampunan Allah lebih agung dari itu semua dengan catatan anda menyadari